Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini, Our Official. Terlebih dulu, saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap teman-teman yang berada di luar sana yang telah menekan tombol subscribe, like, dan comment Semoga Anda selalu dimanapun Anda berada. Nah, khusus dalam video kali ini, saya berada khususnya di Karisori, Zal, aja, pas km 20, dalam proses pembuatan bak dump truk bak kargo, bak mini L 300 dan lain-lain. Bagi teman-teman yang berminat silahkan saja, japri atau datang langsung di Karoseri Rizal aja jalan bebas kilometer 20 atau kontak porsen ke nomor 08374656554. Nah dalam video kali ini khususnya bagian sebelah kiri saya terdapat juga proses pengerjaan itu orderan di daerah kawasan Medan dan ini orderan dari Soalunto. Next, nanti kita akan mencoba untuk mereview bagaimanakah cara pros pembuatan bak dam truk. Khususnya di Karasari, Zal aja jalan lepas kilometer 20. Let's go, bro. Ini merupakan orderan dari soal luntur dalam pros pengecatan warna kuning di bagian tampak depan dan itu bagian tampak kiri. yang sebelah kanan yang dilakukan oleh tim atau mekanik karsurizal Ajo bagi teman-teman yang berminat silahkan kontak person ke nomor 081374 65 oke okay? dan ini merupakan orderan dari Medan dalam proses pengerjaan hari ini juga karena kita melakukan pekerjaan sesuai dengan target konsumen kita yang berada di luar sana next ini merupakan bantalan bagian bawah dari proses pembuatan badam truk hari ini ini sampel barang dari nol atau dari dasar kita melakukan proses pembuatan dan ini merupakan hasil dari karasurizal jadi 10 kilometer 20 Dan ini sedikit kita review bagian tulang atau bagian bawah dari proses pembuatan bak truck hari ini juga Dan ini merupakan proses pengecatan yang dilakukan oleh tim atau mekanik dari karaswarizal aja jangan 10 kilometer 20 kerja sesuai dengan target atau jam tayang. Semoga rezeki Karo Sorizal aja semakin bertambah untuk kedepannya. Amin amin ya Roba Alamin. Terima kasih juga terhadap uh, subscriber dan viewer yang berada di luar sana. Saya hanya sekedar untuk membuat konten karena merupakan sebuah hobi ya. dari beberapa tulang bagian lantai 1, 2, 3 4, 5 6 bagian sebelah kanan dan terdiri juga 6 juga bagian sebelah kanan juga dan ini merupakan bagian tulang tengah yang ini dalam proses pembentukan bagian lantai terlebih dahulu agar terbentuk seperti bak dam truk yang berada di belakang kita itu karena ukuran dari tiap-tiap lantai telah ditentukan dalam proses pengerjaan hari ini juga. Bagian pembentukan tulang bagian sebelah kiri Ini Umar Bakri Orang yang telah ahli dan profesional Dalam proses pembentukan buat dam truk hari ini juga Bagi yang ingin tanya-tanya silahkan saja Atau melakukan orderan Silahkan Kontak persen ke nomor 08 13 74 65 65 54 ya. Sedikit kita review bagian bak dam truk dari Soh Hampir selesai hari ini juga Seperti inilah nanti kita akan melakukan proses pembentukan Dari orderan Medan Oke okay, cukup sekian dan terima kasih See you next time